Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya gimana kabarnya Lur Lagi pada sehat Lur nah. Ini kita mau bongkar Laker Grand Livina ya Kita sudah melepas roda Langkah-langkah melepas roda Tentunya sudah pada bisa ya Oke okay, untuk selanjutnya kita lepas Kampas rem Di dalam ada baut ukuran 17 ada dua baut 17 kita lepas dari bautnya saja biar kena semua oke ini kita coba joket sedikit diketok juga nggak apa-apa ya sudah terlepas kambasnya lalu kita tarik tromol ya setelah tromol tarik kita lepas kancing pengikat baut ya, kita lurusin Setelah baut terlepas kita tahan baut roda dengan pipa atau apa saja yang penting tidak muter. Nah kita tahan. Kita gunakan kunci sok 30 untuk mengendorin. Lepas murnya ini mur as dari dalamnya, ya. Kita lepas, oke. Okay. Sudah terlepas, kita tinggal melepas baut tiga yang ada di dalam di sini ada tiga baut ukuran sok tujuh belas kita gunakan sok tujuh belas ada di dalam sini ya. Oke, nah itu kelihatan kita lepas baut tujuh belasnya atas kita kendorin oke okay guys untuk memudahkan bagian belakang kita lepas tirop saja ya, kita akan melepas tirop saya turun memudahkan untuk ngendorin bagian belakang. Oke, untuk baut belakang ya, ini biar lebih mudah ya untuk melepasnya kita lepas tirot. Ini ada tiga baut 17 sama atas Ya, setelah baut tiga yang terlepas, kita tinggal tarik saja keluar. Kita tarik keluar, oke. Sedikit diketok, gak apa-apa. Oke, terlepas, kita tinggal ganti yang baru, ambil yang baru. Oke, kita samakan dulu posisinya yang baru, kayak apa? Hmm. Apakah sama? Hmm. Kita lepasnya ya. Sengnya kita tempel biar pas kita tempel. Oke. Okay. Ya, sama. Sekarang kita pasang. Kita tinggal masang lagi ya. Oke, okay, tinggal asrukkan lagi. Oke, okay. lubang baut kita pasang. Kita pasang baut tiganya. tiga baut kita kencengi Oke sebenarnya mudah-mudah susah apa ya? ya kita kalau melihat sih kayaknya gampang ya silahkan kalau yang punya Grand Livina pengen tahu cara bongkarnya seperti ini ya bongkar lahar Grand Livina kita tinggal lengkengi baut tiga yang di belakang oke okay guys kita tinggal lengkengi yang tiga ini ya oke okay, kita kencengi semuanya tiga tiganya atas bagian belakang Oke sip ya setelah baut yang tinggal kencang, kita tinggal pasang tirot ya, kita pasang tirot ini langkah pemasangan seperti kita tadi kebalikan dari kita melepas ya kita pasang tirotnya oke ini bautnya ikut muter kalau baut ikut muter kita dorong pakai dongkrak dari bawah ya ini untuk mengatasi as yang ikut muter as tirot, ya tadi ketika diputer ini ikut muter nah kita dipres pakai dongkrak biar tidak ikut muter oke ini salah satu teknik untuk menahan kirot, biar balunya tidak ikut motor nah, ini bisa kelihatan tengah tidak ikut motor ini sebenarnya untuk Grand Livina ada lubang tengahnya ini, pakai kunci L tapi biar lebih praktis kita pakai kayak gini gak apa-apa oke, setelah kenceng untuk Grand Livina ini nggak ada kunci selanjutnya mur tengah kita pasang, eh mur tengah kita pasang, ini kita menggunakan kunci sok 30 ya. nanti ngesengi kita pasang disc brake biar pakai rem soalnya kalau kita tahan pakai kayak besi tadi takutnya ini menceng atau dratnya rusak oke okay, kita pasang tromol ya setelah tromol terpasang kita pasang rem kita pasang remnya pastikan saat tadi melepas rem jangan diinjak ya biar tidak ngepres kampas ini ada baut dua baut di belakang ya sini nah ini ada bautnya dua yang kelihatan kita, ya, kita kasih kamera ini nah hanya memang lumayan. Sudah terpasang, tinggal dikencengi, tinggal pasang baut bawah. Ini baut bagian bawah disini, nggak begitu kelihatan ya. Nah, kita tinggal mengencengi baut atas sama bawah kapas rem. Oke, kita tunggu sampai kenceng. Oke guys, kita sudah kencengi. Oke, sudah kencang, tinggal yang bawah Oke guys, kita sudah ngecengi Dua-duanya Oke, sekarang kita hidupin mesin Dan injek rem, nanti kita Ayo, Bang. Kita hidupin mesin dan remnya kita injak untuk ngencengi. Oke, kita akan Kita injak rem ya. Rem. Setir kanan. Terus kanan. Terus. Terus. Ya, oke. Rem ya. Oke kita tahan pakai rem, sudah cukup ya kayak gini ya Oke cukup Kita pasang paku Sepi Nah ini ada lubang sepinya biar aman Tidak lepas, kita pasang Oke selesai sudah pemasangan laher Selesai. Semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh